juga Nah akhirnya cok dikasih san banget nih kalau di dalam susah banget cari pecahannya cok oke okay, smokey sangpi Oke okay, jadi ungu dulu anggur bagus 3 kali 4 lumayan tambah bibisang 12.000 13.000 di atas nambah lagi kali 8 bagus banget nice lumayan ya. di sini kalinya kali-kali 15 nah langsung dikasih senpaksional kita lagi bisa 250.000 mantap banget 250.000 ya kita dapat di sini. Hai hai hai. Halo guys, jumpa lagi seperti biasa guys ya. Masih bersama saya lagi di sini kita bermain lagi di sini. Ya. Kita main di bawah Bobohan ya guys ya. Di sini aku bawa dana kena kala 55.000 aja cukup di sini spin kali man, uh, spin manual 3 kali di awal-awal ya guys ya. Langsung kita pindahin ke turbo spin bettingan 3000 rupiah nih guys. Semoga di sini kita langsung dikasih yang namanya free spin gratisan yang cepet dan padat ya guys ya cepat enggak padat yang aja cok <laughs> Oke, okay, sini sejauh ini masih aman, masih belum ada. Nah, sisa saldo tinggal 37k nih guys Sisa 37k kita gaskan aja sini masih di bet yang sama, di bettingan 3000. Nah, di sini kena lagi okay, di guys ya. Apple. Oke, apel mulai pecah-pecah di sini ya. Lumayan bagus tuh tanda-tandanya. Nah, sekitar 20. Hey dong. Bet segini kasih skater ya kan? biar enak kencok <tuh> oke okay. tuang guruk nah oke okay. apalnya kurang satu sayang banget pisang waduh anggur dulu ya jadi birunya kurang satu oke okay. dua putaran lagi sisnya dua plusnya putaran lagi di sini dan di sini kita masih belum dapat profit dan selalu kita lumayan mukanya habis nih ksa dari 55 sisa 25 hampir setengahnya deh ksa hampir setengahnya <tuh> Ya bisa yuk dikasih free spin tambah buy spin. Ayo dong. <coughs> Oke, okay. duh dapat juga. Oke, okay, dia di sekitar 2. Ya, masih juga gak ngantung coy. 20 putaran lagi ya, 20 putaran lagi dan sini saldo tinggal 19.000, bayangin, cok. Ayo. Ayo please dong, masuk buy spin dong. Hmm, 2 mulu. Okay, Oke mungkin jeli biru alah alah 14 pin lagi ya. 14 pin lagi di sini belum masih terpantau yang namanya scatter coy 18 kali lagi 15 .000. pisangnya pecah manggis pecah juga nah akhirnya coy dikasih juga ya sisa saldo tinggal di 14.800 berarti udah kemakan hampir 37 ya guys ya 37.000 nih dari modal 55.000 ya Aduh perkalian udah nongol tapi mau pecah coy Biasan banget nih kalau di dalam susah banget cari pecahannya Cok Oke okay, semungki sangpi Oke okay, jadi ungu dulu anggur bagus 3 kali empat lumayan tambah ribu pisang 12.000 13.000 di atas nambah lagi kali 8 bagus banget nice lumayan ya? di sini kalinya kali-kali 15 nah langsung dikasih sempak senpaksional kita lagi guys, ya 250.000 mantap banget 250.000 ya kita dapat di sini. <tuh> ya, di sini kita udah dapat 257.000 ya guys ya. 30an lagi di sini apakah bisa nambah lagi? Oke, okay, semakanya pecah, pisang, jeli ungu, anggur juga pecah. sini ada 3 perkalian, 4 perkalian, lumayan lihat di bawah tubuh tapi ya perkalinya. Nah, 3 16 178.000. Nah, kita dapat lagi dengan main si super B guys ya. Oke, okay, cuan lagi di sini ya. Kita tambung berapa ya guys ya. kayak lumayan nih. Li 178.568. Oke mantap. oke uh, kali 10 gampang lewat doang. Aduh aduh. Kenapa sih lewat dong Oke. Sini lumayan 1.600 tambahannya nambah lagi di sini. Oke connect. Alah biji doang. Dan sini pada kali embalnya 112.000 sama 12.000 tuh di atasnya mantap banget ya. Oke okay, di kita lanjut lagi, di sini lanjut lagi masih ada beberapa putaran ya guys ya masih ada beberapa putaran di sini dari kita gaskan pola yang tadi ya. <tuh> Oke okay, kita lihat lagi di sini apakah mau dikasihnya lagi free gratisan. <tuh> Oke okay, di sini kelar, nggak dapat, cuma dapat segitu dan di sini kita gaskan aja ya. Di sini aku udah 453.000 ya guys ya. Di sini aku coba mainkan di band 400 perak dulu ya. Dita gembel lagi 400k di sini ya. 400 perak masih entar perak ya. Dan hasilnya di sini udah 450.000. Mantap banget guys ya. Udah profit banget di sini kita ya. Udah profit banget, cowok <tuh> Oke, okay, di sini kita tambahin lagi ya. Di sini aku tambahin langsung ya guys ya. 30 putaran masih di yang sama ya. Bet 400 pian ya di tiga kita kasihkan di b segini cok oke jadi biru kamu pecah oke ungunya pecah semongki anggur pisang nah anggur dulu berpisang wah pisang nggak mau ya lima putaran lagi ya 15 belas putaran lagi di sini oke okay. oke okay. <tuh> nah oke lumayan tapi enggak ada perkalian di luar sayang banget cok ya oke di sini kena lagi bisa nge-connect lagi aduh itu cok ya oke masih satu masih satu masih dua banyak dong ya untung aja kita sudah turunkan bed ya kita save dulu kemenangan kita jadi gak masalah banget ya cok. dan seperti juga di sini bang yang baru bergabung jangan lupa dibantu like comment, share-share ya bang ya kalau udah makasih banyak thank you banget ya Nah di sini kita lanjut lagi, di sini ada beberapa putaran lagi nih, ya <tuh> Oke okay, di sini kita bakalan habis di sini bakalan aku tambahin lagi guys ya Di sini aku tambahin ke 50 quick spin, dengan 400 perak cok <tuh> Oke okay, kita lihat aja di sini ya dapat syukur gak dapet, emang di gimana ini tadi guys ya, belum oke okay, berarti Oke, disini saldo kita masih aman. 449.000 sampai 450.000 ya. <tuh> Oke, pisang, smoky, anggur, boleh, alah-alah. Agak mau cocok. <tuh> Oke, masih amu, uh, jadi ungunya, eh, jadi jeli ungunya jeli hijau, cah. Jadi hijau, konek, koket, skater dua, love, nya pecah. Nah. Kita dikasih free spin kedua ya, cuman dibatinkannya lumayan agak. tipis ya, saya jadi 400 perak ya, saya jadi kita taruh itu 40 ribu nih. Tapi semoga di sini bisa dapat teman-teman, bisa juga coy. <tuh> Oke, okay, 15 kali 5, 20 saya ya. oke okay, masih belum aman ya bisa nah manjir di bed segini tuh pecahannya gurih cok Hmm, hmm, hmm, mampus langsung 32.000 enggak tuh seasonal se kita langsung dikasih ya mantap banget Oke okay, di sini kelar e, dapatnya 37.000 tanpa bayi berarti lumayan ya lumayan lah ya nambah-nambah mainan sih ya oke okay, cakep sini kita bakalan spin-spin aja lagi sisa putaran tinggal beberapa lagi di sini tiga 30 masih panjang guys, ya? masih panjang. <coughs> yuk turunin lagi yuk ke tempatnya lagi <laughs> Oke, <Okay>, kuning. <coughs> Oke, okay, masih belum dapat juga di sini. Berarti stuck di 490 an guys ya, 490 an atau 490 -an, atau kurang bisa jogi dan seperti biasa juga disini thank you banget untuk semua semua bosku yang udah nonton video ini awal sampai akhir ya guys ya thank you banget udah support-supportnya jangan lupa ya ini penting banget coy ya di bawah sandi disini cuma sekedar hiburan semata jangan dijadi mata pencarian kalau ingin bermain di sini langsung aja guys ya menuju ke kolom pincat di bawah pincat ini eh, di bawah video ini ya ada kita bisa makan pincat nah cakep di sini gak dapet ya udah lah guys ya abis ini kita gas gun aja dulu separuh ya guys ya Oke, tinggal beberapa putaran lagi di sini 489. Oke okay lah, 490, 490 itu gitu bahkan gede ya. Thank you untuk kalian semua bosku. Semoga kalian juga yang menggunakan uh, pol dari saya. Ingat pakai dana kenakalan aja kalau ingin bermain. Oke, okay. sini <tuh> sembarangan aku cabut guys. Ya, 10 putaran lagi nih. <tuh> hmm, kakak kone coy. Oke okay lah, thank you banget. Di sini aku udahan dulu guys ya, thank you banget. Lah pokoknya thank you, thank you, thank you, thank you. Kita jumpa lagi ya di next video dengan trik pola terbaru untuk permainan di disidwan aja, seperti biasa ya. Salam sensasional -sen dan bye bye. Thank you guys ya.